Dia terhangat seputar mendeslam. Tentunya, menemani santai pagi kalian saat ini, Bang. Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita. Ke kabar pertama, persahabatnya kita lihat aja nih. Ada sebuah unggahan spesial, bahkan langsung dari manajer jenderal. Wow, masya Allah, bangga persahabatnya. Postingan foto bareng, dedek laci, dan kakak bilang, "Masya Allah, luar biasa!" Pasangan terfenomenal. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Dan kita lihat ada sebuah kalimat yang yang dituliskan sahabat ya bareng selalu katanya tuh Masya Allah banget ya Selalu bersama, selalu bareng dan selalu bikin bahagia kita semua Alhamdulillah Masya Allah dan Allah untuk Lesti dan Rizki Bilar banyak tanggapan, banyak komentar yang sangat positif diberikan dari para fans yakni dari akun Setia Istri G yang mengatakan Masya Allah, sehat sehat leslarku dan buat bapaknya juga amin Masya Allah, dukungan support yang terbaik selalu diberikan dari fans sejati untuk sang idola dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Masya Allah banget suara Didi Lesti luar biasa Ketika bersolawat persahabat ya Tentu kita mendengar dikit aja nih persahabat ya Wow Masya Allah banget nih, baru awalnya aja sudah merinding mendengar solawatan Dedek Lasti kejiora, suaranya empuk banget didengar. Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan ke kabar selanjutnya kita lihat juga ada sebuah mama spesial banget nih, Dedek Lasti dan Kakak Bilar lagi jalan-jalan bareng di tepi pantai ya, Wow, so sweet banget nih. Apalagi mereka penampilannya sangat luar biasa, keren, bahagia selalu, tentunya mudah-mudahan dunia akhirat bahagianya persahabat, ya amin, ya robbal alamin Dan selanjutnya kita lihat juga persahabatnya. ya wow, Masya Allah banget judukan semalam juga yang kita rapatkan Tak hanya kakek di Bilar yang melindungi, yang menjaga seorang lestik kecurah ada sang ayah pun yang ikut serta melindungi menjaga selalu anak tercintanya persahabatnya. Masya Allah langsung disambut digandeng. Tak ingin kenapa-napa anak tercintanya apalagi Bunda Utun lagi mengandung persahabatnya. Mudah-mudahan sehat dua-duanya dan kita gak sabar menantikan kehadiran Leslar Junior tiba. Diunggah kembali oleh Agung Sabar Dotaing Leslar. Ada banyak sekali komentar yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Alfian Unscore ini mengatakan Waalaikumsalam Sugu dulu jangan lupa doa dan al-fatihah Untuk kakak sama dedek dan si Utun Semoga selalu sehat BTW laki-laki minta foto Katanya tuh Kut <gutu> <gutu> banget persahabat ya. Mudah-mudahan di pagi hang cerah ini Selalu diberikan keberkahan barokah untuk kita semua Berikutnya, perhatikan juga, para sahabat, ya, ini lagi tentunya menghebohkan warga Konoha ketika live Instagram Dede Oleski Kejora dan kakak Rizky Bilar kemarin. Di sini ada salah satu komentar dari netizen Markone yang selalu aja mengusik hubungan Lesla lah, ya. Salah satunya dari akun Dewi Syam. Ini catat, akunnya para sahabat ya mengatakan Dede Oleski bahwa tentunya. Jadi Lesti lagi uh, hamil anak haram katanya itu persahabat yang perhatikan Dicatat tentu ini adalah akun markoni yang selalu membuat owner Dan pastinya akun ini adalah sudah terdaftar di nama-nama orang yang tentunya ingin dilaporkan persahabat, ya Postingan ini diunggah oleh akun Lestler Indonesia 2020 Kalimat Gapsen pun dituliskan Ed Dewi siap-siap Anda sudah masuk list daftar cidukan tuh. Jangan sampai tentunya persahabat ya kita tentunya lengah kita harus wajib support harus menjadi garda terdepan dari lesti dan Rizky pilar. Dan kita lihat persahabatnya banyak sekali tanggapan juga yang diberikan uh, salah satunya dari akun Anita Capricorn 84 mengatakan. Akunya langsung hilang, kayak takut dia hmm, gak mikir ya mengeluarkan kata-kata, padahal ucapan itu adalah doa, dan dia perempuan juga. Wah ternyata akunya langsung hilang persahabatnya, ya, takut ingin diciduk. Tentunya kita harus berhati-hati, dan harus selalu positif bermedia sosial, karena tentunya dukungan, support, dan ucapan kita adalah Sebagian dari doa Mudah-mudahan doa terbaik selalu diberikan Kepada rumah tangga Lesti dan rizki Bilar Untuk selanjutnya Kita lihat juga persahabat ya Masya Allah Percidukan vitamin manja juga semalam Ternyata diam-diam Kakak Bilar lagi videoin Atau lagi foto dedek Lesti ya Duh Fotonya kan dipublis nih persahabat ya Masya Allah Si Bapak Utun ada-ada jejajah -ada tingkah laku yang membuat kita bahagia Tentunya diam-diam uh, lagi merekam di nilas di video Diunggah kembali momen tersebut oleh Josh Leslar Kalimat caption pun dituliskan Wah, ini Papa Utun rekam atau bikin IGS Tapi gak di-up kebiasaan Katanya itu memang luar biasa nih Papa Utun Selalu aja membuat kita penasaran Dan selalu ingin melihat keromantisan kegiatan dan keubuan mereka Berikutnya kita lihat juga bersahabat ya Ada info bahagia Jangan sampai lupa hari ini hari Senin Adalah hari tentunya Kebanggaan Kebahagiaan untuk kita semua para fans Bahwa bakal hadir Acara Rizky dan Domestik Kejaran bersama Kobas ya Masya Allah banget Hari ini ngobras ngobrol bareng Kobas nih Tanggal 11 Oktober 2021 Hari Senin Saksikan hanya di Channel YouTube-nya Kobas Entertainment, para sahabat, ya. Wow, hari ini bakal ada idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga para sahabat, kita lihat juga jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara Dedek Lesti di acara Kuk Poles Kepoin Lesti. Hari ini hari Senin juga jam 5 sore, Pak sahabat ya. Yuk dukung penuh support penuh untuk karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Hari ini di video.com jam 5 sore, acara...